Kitab Fitnatul Wahabiyah Ini kitab yang ditakuti oleh mereka Yang dikarang oleh Al-alim al-alama Syekh Ahmad bin Zaini bin Ahmad Dahlan al mekki Mubti Mekah, Pengarang kitab ini Inilah yang menjadi guru ulamanya Yang di Indonesia Murid-murid beliau Di antaranya pertama adalah Syekh Khalil al-Bangkalani Dari Madura Murid beliau Yang kedua adalah Syekh Ahmad Khotib al-Minangkabawi dari Minangkabau Sumatera Barat murid dari Syekh Ahmad bin Jaini bin Ahmad Dahlan yang ketiga adalah Sheikh Nawawi Al-Bantani Dari Banten Dan banyak murid-murid yang lain Murid-murid beliau yang jadi ulama di Indonesia Nah beliau dalam kitab ini disebutkan Bapak Ibu sekalian Beliau hidup di abad ke-13 Hijriah Menyaksikan langsung Beliau mupti Mekah bermadhab syafi'i Beliau menjelaskan dalam kitab ini Dari sisi tarikh dan sejarahnya Beserta ajaran dari wahabinya Dari sisi kesejarahannya Bapak Ibu sekalian bahwa Muhammad bin Abdul Wahhab ini sudah diprediksi oleh ayahnya sebagai Mufti, oleh saudaranya dan kibarul ulama-ulama pembesar bahwa orang ini akan menyebarkan kesesatan yang besar. Sehingga terbukti Muhammad bin Abdul Wahhab ini mengkapirkan orang-orang Muslim. Watu silabi zalika illa takfiril mu'minin. Jadi mengkapirkan orang-orang yang beriman. Maka selain daripada yang mengikuti mazhabnya adalah musyrikin, itu pandangannya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, pertama, pada zaman Anasiyah rotakobrin Nabi saw, sesungguhnya dia menyangka berziarah ke kuburan Nabi, watwasulibhi, dengannya, wabil anbiak. Dan kepada para Nabi, wal Aulia dan kepada Wali, wasolihin dan orang-orang soleh, wajiaroti kuburihim dan menjadi kubur mereka, sirkun sirik. Jadi kita jarah ke Wali Songo, sirik, bertawasul, Syirik yang suka tawasulan. Wa ananidaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tawasul, menyebut Nabi ya nida kepada nabi memanggil nabi dalam tawasul syirkun syirik. Dulu Muhammad bin Abdul Wahhab ini bekerja sama dengan seorang amir di mana? di daerah Diriyah. Ya, Diriyah itu di sekarang Saudi Arabia di Nejed ya, bekerja sama dengan seorang amir Adiriyah ad namanya adalah Muhammad bin Saud sehingga negaranya sering disebut Saudi Arabia. Nah, inilah kolaborasi antara Muhammad bin Abdul Wahab dengan Muhammad bin Saud yang satu ambisi kekuasaan yang satu ambisi dengan pemahamannya ingin menyebarkan pemahamannya sehingga di dalam sejarah dalam kitab fitnatul wahabiyah ini jumlahnya tidak terhitung yang dibunuh oleh pemahaman ini dengan jumlah yang sangat banyak karena memadukan kolaborasi antara penguasa dengan orang yang menyebarkan madhab wahabi ini jumlahnya tidak bisa dihitung di toib di Jeddah di Mekah banyak manusia yang meninggal bahkan terakhir bapak ibu sekalian ketika merebut Hijaz Mekah dan Madinah mereka menggunakan senjata Inggris untuk membunuh kaum muslimin dalam kitab ini dan banyak kitab-kitab yang lainnya maka disebutkan dalam kitab ini musibah terbesar yang menimpa umat Islam sepanjang sejarah umat Islam adalah fitnahnya Wahabi ini maka sekarang bapak ibu sekalian mereka ganti kulit, gak mau disebut wahabi maunya disebut salapi padahal paham yang mereka pelajari dan kitab-kitab inilah yang mereka pelajari semua jadi bapak ibu sekalian ini sungguh memprihatinkan kenapa? karena mereka menggunakan pemahaman seperti ini pemahaman yang merusak, yang membelah-belah kekuatan umat islam yang memecah belah kaum muslimin kaum muslimin disebut orang musrik bahkan lebih syirik dibandingkan dengan Abu Jahal dan Abu Lahab sungguh kejam Bapak Ibu sekalian paham ini Bagaimana kalau anak-anak kita mesantran di tempat itu melahirkan orang-orang yang kasar yang radikal seperti itu maka oleh sebab itu kita jangan kecolongan kita bukan memecah belah umat tapi mereka yang memecah belah umat dengan kitab-kitab yang dihadirkan dan pergerakan dakwah mereka terutama di Indonesia setelah presiden Soeharto lengser mereka berleluasa biaya dana yang besar dari Saudi Arabia dari Kuwait dari Qatar masuk ke Indonesia untuk menggerakkan menyebarkan pemahaman ini maka oleh sebab itu bapak ibu sekalian kita sebagai warga ahli sunnah wal jamaah warga diin punya kepedulian besar untuk melindungi umat melindungi umat dari pemahaman yang radikal seperti ini takfirul mu'minin mengkapirkan orang-orang yang beriman maka oleh sebab itu bapak ibu sekalian di tempat yang mulia ini yaumil istimewa ini bukan tidak beralasan kita mencegah mereka sangat beralasan karena kita lihat langsung kitab-kitabnya bukan katanya kolak wakilah tapi langsung dari sumber-sumber ajaran mereka dan terbukti poin-poin yang tadi disebutkan ini semua adalah pemahaman yang sudut yang keluar dari sawadul alam yang keluar dari manhaj al-sunnah wal-jamaah kita dicabik-cabik persaudaraan kita maka oleh sebab itu kita bukan karena kebencian ingat Bapak Ibu sekalian bukan kebencian kepada mereka tapi pemahaman mereka lah yang syad yang keluar dari sawadul aqdam dari mayoritas umat ini dan mereka yang memusyrikan kita bahkan lebih musyrik daripada Abu Jahal dan Abu Lahab maka oleh sebab itu Mari kita lindungi masyarakat kita wilayah kita dari ajaran-ajaran seperti itu ya kita tidak akan bisa melihat sepintas tapi yang harus kita lihat adalah kitabnya, rujukannya, marojeknya sehingga kita akan melihat gambarannya seperti apa. Maka hampir di mana-mana Bapak Ibu sekalian kegaduhan-kegaduhan di masjid-masjid karena ajaran seperti ini yang diajarkan. Begitu Bapak Ibu sekalian situasi kondisi kita, mari kita jaga masyarakat kita, warga kita dari pemahaman-pemahaman radikal, pemahaman-pemahaman yang menuding orang lain kafir, yang menuding Sesama saudaranya, sebagai orang musyrik, hadirin wal hadirat rahimakumullah itulah yang bisa disampaikan pada kegiatan Yaumul Ijtima ini. Bukan kebencian, kita tidak menuding mereka kafir, tidak boleh menuding ahli kiblat dengan musyrik atau kafir. Pantangan dalam ahlu Sunnah wal Jamaah, bahkan yusoli Holbal Fajir, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu solat walaupun di belakang imam orang yang fajir, menunjukkan al-jamaah kebersamaan yang harus kita kedepankan, bukan memecah belah. Itulah sifat dari ahlus sunnah wal jamaah, tapi sifat-sifat yang ada dalam pemahaman kitab Wahabi ini adalah sifat-sifat memponis ayat yang diturunkan kepada orang kafir dan musyrikin, malah dipakai kepada sesama, kepada orang yang beriman. Ini adalah karena tidak menggunakan qodidah tafsir. Merujuk Quran dan sunnah tanpa menggunakan koidah-koidah yang benar. Yang ditetapkan oleh para ulama. Mudah-mudahan bapak ibu sekalian Allah jaga lingkungan kita. Allah jaga masyarakat kita dari pemahaman yang menghancurkan uhwah persaudaraan kita.